Assalamualaikum Game omok yang Banyak dimainin sama banyak orang Ternyata punya teori Konspirasi juga loh Penasaran? Yuk langsung cus Ke videonya, let's go Jadi katanya game ini Berawal dari bumi yang Dari masa depan Yang gak bisa ditinggalin Karena kekurangan sumber daya Udah gitu ada ilmuwan depan menciptakan pesawat Luar angkasa yang bernama Skel Dengan tujuan menjelajahi Alam semesta biar bisa Ditinggalin sama manusia Nah para kru Yang ditugaskan mendadak sakit Setelah dicari tempe Ternyata kena parasit. Coba buat membunuh parasit itu mereka harus cari tempe siapa orang yang terjangkit dan membunuh krumet sendiri sob biasanya sih mereka disebut sebagai imposter nah segitu aja coba setia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bisa di subscribe like and share dan kalau nggak subscribe ya gak apa-apa wes terserah anda is why